Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji, ah, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Gua doain semoga semuanya sehat-sehat selalu, lancar selalu. Sekarang hari terakhir puasa besok udah Lebaran. Sekarang jadi gua mau bikin video, uh, before nah, hari, raya deh. hari raya, before hari raya sebelum hari raya. Jadi gua bakal ngapain aja di rumah. Nanti kalian bisa lihat, dan video ini bakal nyambung ke besok ke Lebaran gitu ya. Jadi jangan lupa di atau di like, comment, share, and subscribe juga. Oke, okay? okay. Yo yo yo yo, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Sekarang jam berapa? Jam 6 lebih 10. Jam 6 lebih 11 lah. Oke. Okay. Rumah juga masih berantakan banget. rumah masih berantakan banget melihat. Tuh. Ini celah, ini biji ini anakku anakku anakku nah kita apa kita? lu batuk demam Cepat sembuh sayang ini masih berantakan nanti beres-beresnya mungkin biasanya sampai tengah malam masih beres-beres sampai tengah malam sampai tengah malam beres-beres nih kamar gua pun kamar gua pun nah, kamar lumayan udah rapi sih tuh kamar Hamar hmm, lumayan lah udah rapi ya Cuman di luar tuh di luar wenging masih Masih chaos banget Masih chaos kayak demo Sekarang ada mama Mama lagi bikin bakso tadi kan gue udah bikin bakso Sekarang dilanjutin sama mama Nih lihat nih lihat ya Masuk urat ini baso urat ini baso halusnya, baso cincangnya ini daging semua, nggak kayak di tukang baso-tukang baso pinggir jalan ini cara bikinnya, nah ini udah jadi kan ini udah jadi ini udah jadi nah tadi cara bikinnya kayak gitu enak banget, super enak dan harus ada cilok wajib harus ada cilok merah karena cilok merah? Nah, nih, ini nih. Aduh. Aduh. Ya udah. Uh, sekarang gue mau mandi dulu. Abis mandi sholat maghrib dulu. Abis maghrib kita sholat isya. Abis sholat isya kita takbiran di masjid. Oke, okay. teman-teman semuanya udah lama juga gua nggak ngevlog kangen banget megang kamera kayak gini yaudah nanti kita lanjut ya kita lanjut lagi ya belum mandi dulu bye yo wadidzat teman-teman uh, sekarang udah jam 9 Gue mau ke masjid, gue mau takbiran bareng anak-anak juga, belum sholat Isya. Nanti di sana sekalian sholat Isya baru ke takbiran. Sablay? Oke, sebelumnya, low. Ayo kita, kita takbiran, yuk yuk, takbiran, yuk yuk dulu. Ayo, yuk. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kita takbiran ke masjid. <tik> Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Kang <tik> so, takbiran bro, asup YouTube. seru ini seru ini seru ini seru Tadi kita habis takbiran di masjid, udah beres. Sekarang waktunya istirahat. Ini kue Hah? udah ditata semuanya. Kemungkinan sholat idnya bakal di masjid karena biasanya kan di sini ada superindo ya, superindo parkirannya gede gitu. Terus nah biasanya, biasanya di situ karena ini pandemi, kemungkinan di masjid gitu guys, jadi sangat disayangkan sekali sih gue pun pengennya uh, apa namanya? idnya rame-rame gitu Di, ya kayak dulu lah, gimana lebaran dulu vibe, vibesnya lebaran tuh kurang-kurang kurang greget aja gitu kan ini kue-kue udah disiapin semuanya buat tamu-tamu mungkin gak bakal terlalu rame juga lebaran di tahun kedua pandemi ini, ya, besok kita silaturahmi sama tetangga, sama mama, sama bapak. Oke, okay. sekarang waktunya istirahat. Ya, udah, besok lanjut ya. Pagi-pagi, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum, bye-bye tai banget baru bangun dong, gue baru bangun anjing nggak sholat id sekarang udah jam delapan tai tuh, ah ada banyak ada yang mau ah anjing ada yang nggak nggak sholat id nggak sholat id anjing gue nggak sholat id man, aduh aduh aduh mandi dulu mandi dulu mandi dulu bersyukur rahmi ya, guduling guduling guduling guduling uh oh, bedah hari bedah deh gue belum kerumas gue belum kerumas lama terus tadi kan baru bangun bingung bangun bangun jam 8 ada siapa siapa di kamar semanggil, manggil Anggil istriku, oh, istriku aku suruh istri kain kemeja istriku istri kain kemeja dong yang itu ngelasih ini dong mukanya hah? Hmm. Huh? celek like. cantik, kemana sayang dulu atau oh, cari Ray Dulfitri, sayang mohon maaf lahir dan batin <tuh> ini batu, <Huh>? <tuh>, tuh? oh baik istrinya baik kan? aku nah, aja yang goblok heh. Ya udah kembali dulu ya. Dadah guys. Ayatul banget rambut gua anjing. udah asyikan dikit ya oke okay. asyikan dikit ga? asyikan dikit ga? yuk keluar <tuh> yuk bismillahirrahmanirrahim sebaran sebaran sepi aja hahaha <tuh> apa ini? lebaran bukan? lebaran bukan? apa serebangan sih? ini lebaran ya? kenapa sepi banget lebarannya? eh? kenapa sepi banget? Hmm? gak tau, nanti jam 2.15 akhirnya kok sudah dulu malam banget deh selamat dong pergi dong ini aja yang masuk ke jenet aja anakku sayang, anakku sayang anakku sayang ini lihat, tuh guys kakak apa? kan rambang terus mau berdiri atau? berdiri atau? bisa jadi anak-anak baik ya kecil salam-salam ya senang ya senang ya muter ayo dulu mah ma, ma, Mami? Mami? itu, ini, ini Buat yang kedua, yang ketiga, yang kedua, yang Ini nih. Eh. Ini apa salaman cuma aku. Hmm. Yes. tadi orang-orang sudah praksinya, kita bisa lihat menu makan hari ini, Oke bakso nih. Sempal malam sehat. Hmm. Ini boy makan kita boy. Ini baksonya bikin sendiri. Baksonya bikin sendiri. Ini silok merahnya beli. Rasanya. Rasanya seperti antemannya di Man Pokoknya anjing banget. Makan dulu ya. Makan dulu habis makan kita silaturahmi lagi. oke. Gua makan dulu, gua makan dulu. Baik. Guys, gua habis makan, gua habis makan. Sekarang gua mau keliling dulu, keliling dulu ke tetangga-tetangga ke sekitar rumah, ya. Uh, gua nggak mungkin bawa kamera juga malu. Tisangkanya uh, nyari konten doang lagi mau Lebaran malah bikin konten gak kini. ya. Gak bikin konten. Lontar aja sama keluarga yang lain nunggu keluarga yang lain datang ke rumah. Baru kita konten lagi, ya. I did all buat semuanya temen teman kontolers ya uh, Maaf kalau gue ada salah-salah kata Kalau gue sering bikin salah sama kalian Maaf, sorry Malum-malum uh, juga manusia Semoga kita bisa dipertemukan lagi Di bulan suci Ramadan Dan uh, keluarga kita masih, masih komplit uh, Itu doang sih ya Panjang umur buat kalian semua yang nonton Thank you Yo guys, gua habis keliling Ay, gitu. uh, habis keliling 3 kelurahan, 3 RT, 4 RW. Dan sekarang gua kedatangan tamu spesial nih, ada Om Dadi Korbuser di sini. Om Dadi Korbuser gimana sehat, Om? YouTuber lintas malam. Kedatangan Om Dadi Korbuser juga, Om, Podcastnya lancar, Om. Alhamdulillah. Bici, Mama He he Cici. Oke. Okay. Eh uh, keluarga eh keluarga, iya keluarga udah kumpul semua. Lagi pada makan, ada yang lagi makan, ada yang udah beres makan, ada yang lagi main handphone, juga ada yang lagi ngobrol-ngobrol juga. Jadi se mungkin sebentar lagi gua mau ke mau jiarah dulu, mau jarang dulu ke makam almarhum eh, Kakak. Ya, yeah, oke okay lah. Ngelip, Om ngelip apa aja? Ngeliput apa aja apa aja Kamu coba ngeliput apa? Kan ada pushnya Ngeliput ikan, cupa Ikan, ada Wah oh, banyak cewek ada Oke okay. <laughs> Ayo lah sebentar lagi Mau ke makam okay. tuh? Oke Dikuti pula makam aja kayak nagro Mereka kan ngga nagro hari ini besok Luar Ujung berung jadi lebaran kali ini spesial banget guys Karena ada Om Daddy korbuser datang oh, ya, ya, ya. <laughs> Ada Om Daddy Corbuser Jauh-jauh dari Medan Aduh, sangat Sangat, apa namanya, sangat Sangat bahagia kedatangan The Father of Youtube Om Daddy Corbuser, betul? Sip, Om, sip. Mantap <laughs> oke okay lah, uh, nanti kita lanjut lagi ke, mak ke makam dulu diarah dulu ke makam Amar Humbaka ya gue dulu ya, see you see you see you see you see you anjing katanya gak getar ya kalo tapi panas tuh, menderitin panas ya masyarakat panas masih keluar tapi ini pas nangis Hmm. oke teman-teman mungkin vlog lebaran dari gua udah segitu aja uh, tadi habis sejarah dari makam gua langsung tidur capek banget jadi gak sempet bawa kamera ke sana juga capek banget, sumpah capek banget habis banget. keliling-keliling jadi buat kalian semua mohon maaf lahir dan batin mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata atau perbuatan gue yang gak mengenakan tapi gue bakalan mengulangi kesalahan itu lagi karena apa? karena gue juga manusia men itu? betul? betul betul lah mas Angka eh, hey, jadi Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya dan selamat eh uh, Apa namanya? Merayakan Hari Kenaikan Isya Al Masih untuk umat Kristen ya Toleransi harus tetap dijaga Sesama agama, suku, budaya, dan lain-lain Dan lain-lain Oke? Okay? Gue Dimas Muhammad Pemungkas aka Klesipang Thank you so much buat yang udah nonton Panjang umur buat kalian semua kontolers Kontentor Abadi Bye